Halo teman-teman Kembali lagi bertemu dengan ibunya Diva Di acara masak-masak Kali ini kita akan bikin Faji Banana Brownie Nah, menarik bukan? Sebelum kita mulai Buat teman-teman yang belum subscribe Ayo subscribe dulu ya Dan jika video ini Kamu anggap uh, bermanfaat Silahkan di-share, terima kasih Bahan-bahannya Ada gula halus Kemudian butter Uh, itu ada tepung terigu Nah oke okay. Kita lihat sini ya Nah pelan-pelan deh Nah kemudian disitu Ya ibu Bikin vanila Ada vanila Baking powder Soda kue Nah Kemudian ada kenari Yang sudah disangrai Untuk Coklatnya, ibu menggunakan dark coklat merek apa itu? Colota, colota atau kolata? Oke, okay. lalu ada uh, pisang yang sudah mateng ya. Matangnya seperti ini nih, yang lebih bagus ya. Nah, ini gula halus. Ini adalah semua bahan-bahan yang kita perlukan. Resep ada di description box. Jangan lupa dicek, oke. Okay? Sementara kita siapkan semua adonannya Kita panaskan dulu ovennya Di 180 derajat Cara pembuatannya tidak susah Nah, Kita akan membuat Dua mangkok Yang pertama kita akan Mencampurkan semua Tepung terigu Baking powder, baking soda Dan sejumput e, garam Proses berikutnya adalah melelehkan butter dan dark coklat ke dalam mangkok ini yang sudah ditaruh air panas di bawahnya. Untuk mempermudah proses melelehnya butter, sebaiknya uh, butternya kita potong-potong kecil ya. Setelah butter meleleh, kita masukkan uh, dark coklat yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Tenang, prosesnya tidak lama kok. Ya, nggak sampai 10 menit. Nah, lihat. Sudah melelehkan. Tring. <tuh> sudah jadi teh. Sekarang proses menghancurkan pisang yang sudah kita potong-potong dengan menggunakan 2 sendok makan air panas Nah kita hancurkan pelan-pelan ya Menggunakan garpu juga boleh kok Setelah hancur, kita masukkan gula putih Ya, pelan-pelan aja Lalu kita aduk Pelan-pelan Yes Masukkan 1 sendok teh vanilla essence Bagi yang punya sendok takar Kita masukkan 1 sendok teh vanilla essence nih, Seperti ini ya Kalau nggak punya, pakai 1 sendok teh aja nggak masalah kok Adup, aduk, aduk, aduk ya. Sampai semua tercampur Dengan sempurna Lalu kita masukkan Coklat dan butter yang sudah kita lelehkan Kita masukkan saja Semuanya ya Jangan ragu-ragu Kita aduk sampai merata, ya, seperti ini, oke. Okay. Mantap, masukkan kenari, aduk. kemudian masukkan campuran dari tepung baking powder, baking soda, dan garam nah, kita campurkan dengan adonan coklat kembali mengaduk ya, sampai kepada <susuk> hasilnya seperti ini sip setelah selesai adonan, kita masukkan ke dalam pan yang sudah kita beri e, alas Lalu kita pukul-pukul seperti ini ya Ya, nggak usah lama-lama, 5 menit aja cukup supaya udara yang di dalam e, keluar Pukulnya pelan-pelan aja, jangan sampai pannya pecah loh teman-teman Lalu kita masukkan pan ke dalam oven Kita bikin timer atau tanda pengingat selama 25 menit Oke, sip Saran saya sebelum 25 menit Jangan dibuka-buka, tutup ovennya Supaya hasilnya lebih cantik Setelah 25 menit Pannya kita keluarin Tuh, udah mateng nih Bagaimana menurut kalian? Wow Ed, tapi ini belum selesai kok prosesnya, jadi kita harus tutup dulu. Kita dinginkan, tapi tutup ya. Pakai um, kita tutup menggunakan serbet yang bersih. Kita dinginkan brownies um, selama 25 menit di luar, atau bisa juga 35 menit, ya. Setelah 35 menit. Kita masukkan ke dalam kulkas dengan cara ditutup plastik seperti ini ya 1 jam di dalam lemari es sudah cukup Nah ini kita udah keluarin dari lemari es Nah hasilnya seperti ini teman-teman Hmm Yummy Udah gak sabar nih Ah Tuh udah saya taruh di piring Yang kemudian nanti akan saya potong-potong Terus supaya teman-teman bisa lihat hasilnya nah ini hasilnya teman-teman. uh yami, sekarang kita akan memberikan ya. potongan ini kepada pelanggan setia saya. ada apa itu, kenari ya, ya. ada kenarinya ya, ya kenari. yuk am, um, coba hmm, gimana rasanya enak enak enak banget hmm Sebagai kreasi untuk hiasan di atas brownies, kamu bisa taruhkan lelehan coklat seperti ini, ya. Mm. Uh, moist banget ya di dalam ya. Masih ada lembut-lembutnya. Oke. Okay ya yeah, oke okay, ini ada Oke okay, teman-teman Sekian dulu video kita kali ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share video ini stay safe stay healthy and stay at home sampai jumpa di video berikutnya bye